Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode 1 desember 2022, 1 hingga 15 Desember 2022, menetapkan harga sawit umur 10 tahun naik Rp87,4 per kilo menjadi Rp2.426,13 per kilo, yang ditetapkan pada Kamis, 15 Desember 2022.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 Sawit umur 6 tahun 2320,25 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2333,54 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2351,59 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2397,68 rupiah per kilo dan sawit umur 10 tahun 2426,13 rupiah per kilo di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan rp rupiah per kilo dan harga kernel, inti sawit, rp rupiah per kilo dengan indeks K86,23 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 21 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.